Bapak Ibu, tim SPBE Kota Bandung pada hari ini kemudian dalam keadaan saya tidak ya kita akan mulai lagi asistensi Monef SPBE di hari keempat yang akan kita bahas yaitu domain yang terakhir ya Bapak Ibu yaitu domain layanan mungkin sebelumnya saya akan coba cover video dulu terlebih dahulu sebelum kita mau slide yang terakhir ya untuk layanan domain layanan SPBE. I uh -huh. Baik, nah, untuk materi sebelum sebelumnya saya mau review kembali ya Bapak Ibu Karena mungkin biar lebih paham untuk Bapak Ibu Kita sudah bahas tiga domain, mungkin ada yang bisa chat di kolom chat Tiga domain itu apa saja, sehingga kita bisa lebih hafal ya Untuk domain-domain SPB, silakan Bapak Ibu yang mau chat kita akan review dulu materi-materi sebelum kita di asistensi hari pertama hari kedua dan hari ketiga silahkan bisa di kolom chat atau kelola ya betul. ada tiga bu mangga disebutkan aja bu ani ada apa aja ada tiga domain yang sebelumnya kita bahas di tiga hari sebelumnya domain kebijakan manajemen sama oke kebijakan internal sama layanan wah ini Hari ini, ya, kita akan bahas tentang domain layanan. Jadi, Bapak Ibu mohon dicermati bahwa SPBE ini, dari tahun depannya muncul. Itu sudah empat domain, ya. Mungkin ke depannya bisa berubah karena di Perpres sendiri itu ada roadmap, ya. Tahun 2025, itu ada pengembangan yang dilakukan di arsitektur nasional, termasuk juga pemanfaatan teknologi artis, kecerdasan buatan big data analitik itu sudah di state di tahun 2025 eh, harus dilakukan dan tentunya bakal merubah indikator di penilaian SPB yang baru. Nah, untuk tahun ini masih pakai Permenpan rela eh, nomor 59 tahun 2020 itu ada empat domain. Yang pertama adalah domain kinerja internal, yang kedua domain tata yang ketiga domain manajemen dan terakhir domain layanan. Untuk domain layanan sendiri, saya akan coba buka dulu bahannya. Bapak Ibu bisa buka juga bahan paparan di link drive yang akan disediakan. Silakan dibuka. Kita akan bahas tentang modul yang baru ya. Silahkan di link drive-nya kita akan bahas modul layanan. Di bahan SPB dari Kemenpan itu ada modul layanan bagian 4 ya. materi pemantauan, dan evaluasi SPBE Suara saya jelas ya Bapak-Ibu ya? Terdengar? Bapaknya kurang keras, Pak. Oh, kurang jelas ya Pak. udah cukup jelas pak? Eh, cukup pak. Ya nah, terima kasih. Ya izin untuk bahan layanan uh, domain layanan ini dari pementannya kita akan bahas sekitar ada 14, 15, 16, 17 enam belas, indikator. Jadi ada domain di layanan itu indikatornya aspek layanan internal yang ada di Bapak Ibu dan ada domain ya, domain layanan aspek eksternal. Itu yaitu layanan terhadap masyarakat. Jadi ada yang ke ASN, ke internal, ada yang ke masyarakat. Nah, untuk layanan internal itu ada mulai dari layanan perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang jasa, kepegawaian, kearsipan dinamis, pengelola barang milik daerah atau negara ya. Layanan pengawasan internal pemerintah dan layanan akuntabilitas kinerjanya dan terakhir layanan kinerja pegawai. Mungkin bapak ibu sudah familiar ya dari mulai layanan perencanaan kita punya SIPD ya. Tiap merencanakan sesuatu kita input indikator-indikator eh, perencanaannya Iki Iku ya kita input di SIPD termasuk juga penganggaran budgetingnya kita input juga di SIPD masuk ke layanan Keuangan ada sindak mungkin ya. uh, ada di BKA, BKAD, terus juga ada pengadaan barang jasa ada SPSE ya. Bapak Ibu biasa untuk mengadakan barang biasa. Layanan kepegawaian kita punya SIMPEG yang sekarang terintegrasi dengan bank lewat gajah asik, ya. terus juga untuk layanan kearsipan kita punya pesona uh, untuk layanan surat online dan juga uh, nanti ada Sri Kandi mungkin dari Yinoarsip ya untuk persipan dinamisnya dan untuk layanan pengawasan barang milik daerah itu SIMDA BMD biasanya kita input aset-aset oh, Kota Bandung itu lewat SIMDA BMD ada layanan pengawasan internal pemerintah, mungkin Bapak Ibu tahu isloblower system, WBS atau e-gratifikasi dari instrukturat nah ini masuk di layanan pengawasan internal pemerintah untuk layanan akuntabilitas kinerja, organisasi itu ada isakib mungkin Bapak Ibu kita Sering upload ya uh, akun dapur-dapur kita melalui e Yang Alhamdulillah kemarin udah dapat Pak gitu. Terus juga layanan kinerja pegawai melalui Mang Bagja. Nah, untuk layanan eksternalnya kita punya layanan pengaduan publik. Ya, ya. Layanan pengaduan publik, ya, ya. oh. lapor. Mbak Peribu menggunakan lapor ya. Terus juga mungkin ada yang juga membangun pengaduan-pengaduan masing-masing. Nanti harus terintegrasi melalui layanan pengaduan terintegrasi. Yang selanjutnya ada layanan data terbuka, open data. Ya. Dan ada layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, JDIH. Dan nomor 45 ini layanan publik sektor 123 tiga ini kita akan isi. Nanti ada layanan dari Bapak-Ibu yang bangun mandiri ya. Uh, terus juga ada layanan uh, super apps. ya Kita ada di Bandung Sadayana dan ada juga yang melalui chat. -tab. Itu akan bahas masing -masing. Intinya di layanan internal ini sebetulnya sudah banyak yang Bapak Ibu gunakan. Dan ini membuat kita lebih mudah untuk kewilayan atau dinas APD yang menggunakan layanan-layanan umum. Berbagi ya baik dari pusat maupun dari OPD atau dinas yang memangku tentang layanan tersebut. Misal, contoh ya, kalau misalnya contoh di layanan kepegawaian dan layanan kinerja pegawai, bapak ibu kan tidak perlu bangun layanan tersebut ya, tidak perlu bangun aplikasi untuk layanan tersebut. Jadi, bapak ibu hanya memanfaatkan layanan tersebut, dan mungkin hampir semua bapak ibu di perangkat daerah itu hanya memanfaatkan layanan-layanan yang ada di... Indikator uh, aspek layanan internal. Biasanya udah given ya pakai SPD, pakai SIMDA, pakai SPSE. SPSE. Given nanti yang akan meng-guidance Bapak-Ibu adalah uh, dinas terkait. Jadi misalnya untuk perencanaan penganggaran keuangan itu nanti di-guidance sama Bapak Litbang dan BKA. Pengadaan barang jasa nanti yang meng-guidance-nya yaitu uh, bagian balap ya. Barang, kepegawaian sama manggara kinerja itu sama BKPSDM. Dan biasanya teman-teman di OPD terkait tersebut mensosialisasikan ke bapak ibu terkait dengan layanan-layanan tersebut. Termasuk juga di Karsip Dinamis ini ada eh, diskominfo nih dengan pesonanya dan juga nanti Sri Kandi di dinas arsip ya akan mengguides bapak ibu untuk menginput ke aplikasi tersebut. Itu. Nah. Untuk di tingkat eh, layanan, untuk diketahui oleh Bapak-Ibu, jadi kalau bangun layanan itu ada leveling. Level pertama, jadi kalau Bapak-Ibu ini khusus bikin layanan sendiri ya, di OPD-nya masing-masing, layanan level 1 itu bentuknya informatif. Ya Bapak-Ibu ya, jadi layanan informatif itu layanan SPBE yang diberikan dalam bentuk informasi satu arah, biasanya website satu arah, ya. website satu arah, halaman service hanya menampilkan informasi. Informasi nah, itu merupakan layanan informatif. Itu levelnya satu. Nah, jika Bapak Ibu di dalam aplikasinya itu membangun uh, interaktif, di sana ada interaksi dua arah. Contohnya, ada fitur komentar, live chat, fitur pencarian, search, ya. Terus juga ada home pengisian itu biasanya itu masuk ke kategori interaktif juga. Selanjutnya, jika Bapak-Ibu membangun fitur transaksi ada di transaksional, jadi di mana layanan SGB ini diberikan melalui satu kesatuan transaksi operasi dengan menggunakan beberapa sumber daya SPBE. Contohnya, nih, jadi kalau di Bapak-Ibu ada proses pendaftaran online, ada fitur approval, validasi, tracking, analisis data, itu masuk di layanan transaksional. Jadi level dari aplikasi Bapak-Ibu bisa dikategorikan level 3. Nah, untuk layanan di Bapak-Ibu mau masuk di layanan level 6, itu harus memunculkan fitur kolaboratif, di mana ada integrasi atau kolaborasi antar layanan SPB jadi aplikasi Bapak-Ibu terintegrasi dengan layanan lain contohnya nih ya, Bapak-Ibu Nah, di sini ter, uh, ada aliran data seperti uh, di tingkat 3, namun berlaku antara aplikasi. Adanya service data yang diambil dari layanan SPBE yang berbeda. Misalnya ada penggunaan API, service, post, get JSON. Ini bahasa teknis yang mungkin yang Bapak-Ibu belum paham. Intinya ada data yang bisa dikolaborasikan antara aplikasi. Misalkan aplikasi tadi dari perencanaan ke penganggaran ke keuangan itu kan punya data master, data budgeting yang sama ya. Itu datanya harusnya bisa saling ngobrol. satu data tapi masih saling ngobrol gitu ya. antar aplikasi ya, dari SIPD ke SIMDA, seperti itu. Atau misalnya dari Mang Bagja nih, punya kinerja kan, kinerja pegawai ke ISAKIP ya terkait dengan kinerja organisasi itu juga bisa saling ngobrol datanya melalui integrasi layanan waktu itu masuk di level 4 kalau beraku. Nah jika Bapak Ibu eh, mempunyai standar minimal di level 4 jadi Bapak Ibu kalau bangun aplikasi ya harus minimal punya tadi API untuk saling terhubung ya dengan aplikasi lain dan ini juga akan membantu kami di tingkat kota nanti kan ada, kalau di Tata Kola itu ada sistem penghubung ini SPLP ya itu bisa dimasukkan ke sana nanti semua perangkat daerah bisa memanfaatkan data berbagi pakai dari layanan-layanan yang Bapak Ibu pakai. sehingga nanti di terakhir itu levelnya jadi level 5 yaitu optimal dimana akan dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas penyusunan perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal dari layanan Bapak-Ibu yang Bapak-Ibu bangun. Misalkan ya ada versi satu berubah jadi versi 2-nya, versi satunya misalnya fiturnya A, versi 2-nya A dan B, gitu ya. misalnya ada tambahan C, D, E, F, seperti itu. ada upgrade, ada versioning, ada patch, itu bisa dioptimalkan di level 5. Ini untuk layanan, kita kategorikan seperti itu ya, Bapak Ibu. Ini contoh-contohnya level 1, level 2, level 3, uh, transaksional itu seperti apa. Ini ada approval, ini ada fitur uh, pengunduhan, pencarian, ya. ada dua arah. Ini level 4-nya ada API, mungkin bahasa teknisnya ada integrasi ya antar aplikasi. Ada data yang dibagi pakaikan ke aplikasi lain. Level 5-nya ini ada perbaikan, misalnya awalnya seperti ini, nanti tampilan barunya seperti ini, ada versi yang berubah. Seperti itu. ini, contohnya, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu bisa langsung buka saja, kalau untuk Bapak Ibu yang tidak membangun atau tidak sebagai dinas pemangku. Layanan tersebut, jadi Bapak Ibu hanya memanfaatkan. Nah ini Bapak Ibu bisa bisa melakukan pemahaman ya. Jadi sebatas mengetahui, oh untuk layanan perencanaan nih kita pakainya SIPD, kita sudah menggunakan, berarti sebetulnya Bapak Ibu sudah ada di level 3. Nah semuanya udah menggunakan SIPD. Nah bagaimana jika ingin naik level ke level 4 dan level lima? Nah kan aplikasinya bukan Bapak-Ibu yang bangun, termasuk juga tingkat kota Bandung. Jadi tingkat kota Bandung dalam indikator perencanaan, penganggaran, keuangan, itu banyak menggunakan aplikasi dari pusat atau nasional. Misal contoh SIPD. SIPD kan bukan kita yang bangun. Walaupun sempat kita pernah bangun yang namanya Sira ya. Sira sendiri level awalnya itu kita sampai level 5, karena sudah melakukan pengembangan berkelanjutan sampai Waktu-waktu diganti ya sama SCPD. Nah, Kita udah sampai level 5, karena diganti sama ICPD, kita turun jadi level 4. Tapi bukan masalah kita turun. Uh, ini harus kita genjot lagi untuk naik ke level 5, walaupun memang aplikasinya bukan ada di kita lagi. Caranya gimana? Nih, saya coba kasih contoh. ya. Jadi nanti given Bapak-Ibu tinggal isi level 3 saja ya. Karena sudah pasti... Uh, aplikasinya itu dibangun sama pihak lain ya. Jadi level satunya sudah tidak usah dihiraukan. Tadi ya satu arah, kalau SIPD kan sudah pasti dua arah ya. Terus juga sudah pasti ada approval, tiap berjenjang ya. Itu sudah pasti, jadi kita sudah pasti level tiga. Nah untuk masuk ke level empatnya, silakan Bapak-Ibu monef di perangkat daerah masing-masing SIPD itu kurangnya apa? pemanfaatan ya dari Bapak-Ibu ya, bukan misalnya dari sisi pemanfaatan bapak ibu itu ada yang kurang paham atau kurang uh, mengerti kalau misalnya SCPD-nya seperti ini ada SDM yang misalnya operator yang kurang harus ada bimtek kepada operator seperti itu terus misalnya ada sosialisasi ke semua apa pemangku kebijakan terkait dengan SIPD misalnya ke PPTK ke PPK atau ke, kalau sekarang tim kerja ya subordinator tim kerja atau kepala bidang silahkan disosialisasikan SIPD nya di tingkat OPD, apa kendala-kendala dari tiap masing-masing user di perangkat daerah tersebut itu bisa dimonef dan dijadikan satu dokumen nanti ditandatangani oleh kepala perangkat daerah Nah, ini adalah review kita tentang SIPD. Dan SIPD ini nanti kita report ke eh, OPD terkait, yaitu Bapak Litbang dan BKAD. Ya. Silakan Bapak Ibu report, nanti tim kotanya itu adalah Bapak Litbang dan BKAD eh, akan menerima report-report dari Bapak Ibu untuk dijadikan masukan ke tingkat nasional. Nah, ini juga sama, kendalanya mungkin saya juga sempat eh, coba diskusi dengan beberapa uh, bapilat bah maupun bka di SIPD ini ada fitur helpdesk ke kementerian dalam negeri ya kemendagri yang punya SIPD tapi kita nggak pernah dibales nih di helpdesk memang mungkin SIPD ini karena seluruh indonesia ya dan dengan menu helpdesk itu pasti banyak dan uh, tidak ditindaklanjuti sama Kemendagri, ini kita bisa report, misalkan reportnya itu, kita bikin surat atas nama Pak Sekda atau Pak Wali, bersurat langsung ke Kemendagri, ini keluhan kita dari ICPD, ya. kita bisa langsung koordinasi langsung ke Kemendagri. Ya. Ini loh bukti kita melakukan monef terkait dengan ICPD. Ini disupport sama bahan-bahan dari Bapak-Ibu di peringkat daerah di perangkat daerah itu ada yang susahnya a b c misalnya uh, kalau terkait dengan aplikasi fiturnya uh, ada yang misalnya kita harus membagi akses per waktu gitu. karena pas spd lemot itu kita report gitu semua berdasarkan reporting itu dokumen jangan sampai kita report uh, tanpa ada dokumen dokumentasi jadi banyak-banyak sekali kita lakukan kegiatan SPB itu tanpa dokumentasi yang jelasnya. Ini yang mungkin eh, jarang jarang kita lakukan, terlupa mungkin ya, terlupa sehingga eh, dokumentasi ini kita tidak lakukan. Nah, ini bisa didokumentasikan, di report nanti ke Kemendagri, diantar langsung mungkin sama tim kota ke sana, koordinasi di sana bagaimana tindak lanjutnya nih untuk Kota Bandung apakah bisa difasilitasi atau tidak silakan nah, nanti tim Kota bakal koordinasi ke kementerian negeri termasuk mungkin uh, beberapa aplikasi yang memang uh, dibangun sama pusat seperti SPS, mungkin nanti ke LPPP ya atau misalnya tadi Sri Kandi nanti itu juga ke Andri misalnya seperti itu dari dinas arsip jadi silakan masing-masing bisa koordinasi ke yang punya aplikasi ke pusat dengan dokumentasi hasil monev dan ditandatangani secara legal oleh perangkat daerah nanti kita akan bawa surat tersebut ditandatangani oleh Pak Sekda sebagai surat pengantar ke kementeriannya atau Pak Wali ya itu lebih kuat lagi nanti hasil koordinasi dan tindak lanjut dari eviden-eviden yang kita upload Eh, yang kita koordinasikan ke pusat, itu bisa masukkan ke level 5. Nah, nanti kalau hasil evaluasi kita ditindaklanjuti nih sama Kemendagri, itu otomatis level 5. Nanti Kemendagri juga oh iya nih Bandung mah follow up terus nih apa yang kita bangun gitu. kita bangun SIPD sejauh apa, mereka follow up terus, oh, pemakaiannya ternyata baik ya di kota Bandung Dibikin strategi seperti apa, pemanfaatannya seperti apa, sejauh mana itu ada reportingnya, sehingga Kemendagri juga tidak akan uh, apa, memberikan nilai 4 buat Kota Bandung. Ini Bandung udah paling aktif nih, se-Indonesia. Jadi, kita bisa pasti Bandung level lima. Itu. itu bisa terjadi, nih, tapi memang kita harus koordinasi ke kemendagri Ada beberapa poin indikator yang harus kita penuhi. Misal, ya, ini yang saya tangkap dari beberapa aplikasi dari nasional, misalnya contoh SPSE punya kota Bandung, kan versinya udah terupdate, udah paling baru. Tapi di LKPP itu mengharuskan kita ada penggunaan produk lokal. Itu harus di atas 80%. Silahkan input ke SPSE produk-produk lokalnya. Kalau pemanfaatan produk lokalnya bisa di atas delapan persen dengan versi SPSE yang terupdate terbaru, terus dokumentasi tadi monernya jelas dilakukan ya di tingkat perangkat daerah di store ke bagian balap dari balap dikoordinasikan ke LKPP ke pusat nanti di pusat di review oh iya ternyata bisa nih kita fasilitasi yang permintaan kota Bandung ABC nah tindak lanjut tersebut bisa menaikkan level uh, kematangan untuk aplikasi-aplikasi yang dibangun oleh pusat jadi kita tinggal manfaatkan semaksimal mungkin apa yang pusat berikan kita kasih pusat eviden-eviden yang memang mem memberikan dukungan gitu ya, bahwa aplikasi bapak ibu di pusat itu kita gunakan maksimal ini loh contohnya kita butuh ABC ah, kita ajukan kita koordinasikan ke mereka kita follow up terus dan buat mereka juga untuk memberikan nilai level 5 itu bakal eh, secara psikologi ya wah oh, baru udah aktif nih kita pasti dan nilai dari Kemenpan RB itu akan merefer ke kementerian-kementerian yang memangku aplikasi tersebut. Misalnya tadi dari Kemenpan terkait dengan SIPD, pasti nanya ke Kemendagri, Kemendagri ini kota Bandung gimana nih pemanfaatannya SIPD-nya? Nanti nanya ke Andri, oh, ini Serikandi-nya gimana nih pemanfaatannya? Integrasinya dengan layanan lokal kayak gimana? Terus juga SP sps integrasinya dengan layanan lokal gimana? Monef-nya seperti apa di tengah lanjutnya atau tidak? seperti itu jadi eh, terbatas kita memanfaatkan aplikasi-aplikasi tersebut. Memang ke depan mungkin ya saya membayangkan bahwa aplikasi-aplikasi ini bakal semua ditarik oleh pusat karena kalau dengan terpusat eh, tentunya akan lebih general ya se Indonesia bisa naik level spbe tingkat Indonesia mungkin sekarang ini kan levelnya itu ada di... 77 dunia ya untuk SPBE eh, SPB Indonesia mungkin bisa lebih naik kalau ditarik oleh pusat. Nah, buat Daerah apa kita tinggal berinovasi ya eh, untuk pemanfaatan data-data tersebut. Jadi silakan aplikasinya diserahkan sama pusat, dikelola sama pusat. Berarti kan tadi manajemen Resiko manajemen keamanan, semua kita serahkan ke pusat ke mereka. Mereka biarin mereka yang pusing gitu ya, buat kita pemanfaatannya. Kita bisa berinovasi yang lebih uh, inovatif lagi uh, dan bisa lebih ke menyentuh ke masyarakat seperti itu. Jadi, jangan khawatir, uh, walaupun aplikasi-aplikasinya ditarik sama pusat, inovasi itu nggak sebatas aplikasi kok bapak ibu. Jadi, uh, pengembangan inovasi tetap kita jalankan lebih berdasarkan ke kebutuhan sama masyarakat. Dan dibantu sama supporting dari pusat. Silakan bapak ibu yang mengisi daftar hadir bisa diisi ya daftar hadir di link yang telah dicat sama panitia dan juga untuk dokumen masih masih ada di bitly garis miring Bandung SPBS strip dokumen. Silakan bisa diakses ya. Nah, sejauh ini ada pertanyaan bapak ibu? paham atau tidak nih terkait dengan pelayanan. Jadi layanan internal ini pure Bapak-Ibu bisa langsung level 3. Semua layanannya. Semua layanan kecuali, satu nih, layanan terkait dengan layanan pengawasan internal. Kayaknya pengawasan internal jarang dipakai ya. Saya tanya dulu, ada yang Bapak-Ibu yang pakai layanan internal di sini? Pengawasan internal, saya buka dulu ya. misalnya Pegawaian ini mau aku udah pasti pakai ya simpeg, karsipan pakai surat online udah pasti pada pakai. Itu udah semua bisa langsung level 3. Karena fitur-fiturnya udah fitur transaksional, evident evident ya, itu sudah disiapkan sama perangkat daerahnya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu nanti bangun aplikasi sendiri nanti saya jelasin apa saja yang evident yang harus disiapkan ya. Nih, di sini ada manual book ya. Dokumentasi pemanfaatan sistem aplikasi. Nah ini bapak ibu tinggal dokumentasi pemanfaatan itu saja. Manual book tidak perlu karena ada di OPD yang bangun aplikasi. jadi tinggal penjelasan mengenai penerapan seperti apa sih. Ini indikator pengawasan. Nah, pengawasan internal ini saya tanya dulu nih ada nggak bapak ibu yang pakai pengawasan internal adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan pengawasan internal yang efektif, efisien, dan akuntabel. Layanan pengawasan internal berbasis elektronik adalah kelu keluaran yang dihasilkan oleh satu atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan pengawasan internal di uh, perangkat daerah atau di pemerintah daerah. Nah ini kami juga masih bertanya nih, kalau di diskriminasi sendiri, ini juga sama, kami juga tidak memanfaatkan ini. Gitu. Ada, ya, ada nggak yang memanfaatkan layanan ini? Mungkin saya coba tanya, di sini ada inspektorat? Bapak Ibu dari Inspektora hadir, kita diskusi bareng nih tentang pengawasan internal. Atau dari Bapak Ibu di perangkat daerah ada yang tahu aplikasinya? Esakib enten Kang? Esakib, Esakib itu di akuntabilitas. Akuntabilitas. Kalau pengawasan internal eh, masuknya mungkin kayak apakah itu gratifikasi atau? WBS, Visual Blower System, misalnya seperti itu, bukan. Ada yang bisa bantu? Nah, ini kalau di indikator 40, layanan akuntabilitas kinerja organisasi. Ini masuk baru tadi isakit ya. Tapi kalau layanan pengawasan internal, biasanya sih ada di SPIP. Oh, iya, SPIP. SPIP benar nggak? SPIP ini? Coba... Di, ada aplikasinya SPP. ada ada aplikasinya saya tanya dulu. SPP bukannya dari Inspektorat ya. bangga ada yang mau diskusi nih terkait SPP nih dari Cimuning Kaler sama Kang Jandi nih dari distrik. Mangga Kang terkait dengan SPP nih bisa baru mau dibangun. Sosialis penilaian SPP mandiri. Oh, dulu baru SPP memang udah enggak uh, dalam bentuk aplikasi, Kang, hanya dalam bentuk yeah. Excel untuk menilai uh, berapa nilai dari yang kita masukkan kayak L LKE itu, maka. Oke. Okay. Berarti nah, kan mungkin mungkin hmm. ini, Kang, yang uh, whistle sis versus... WBS ya, ya. BPS uh, uh, bukan WBS, uh, apa yang ya, Igrati yang gratifikasi kan? Itu ada aplikasinya, cuma memang kita nggak pernah ngisi gitu. Nah, itu kayaknya, ya. itu kayaknya di inspektorat kayaknya. Nah, betul. Jadi, beberapa poin betul, Kang. Jadi, e gratifikasi whistleblower system WBS ya, terus mungkin SP, SPIP juga bisa masuk jika memang kita bangun. Layanan digitalnya, kalau tadi masih bentuknya Excel, ya kita masih di level berapa ya? Belum level 1 ya, karena tadi belum ada digitalisasinya. Nah, mungkin bisa kita bangun nih SPIP berbasis digital, nih bisa koordinasi teman-teman eh, dari inspektorat, sama kita di diskon nih kita coba eh, siapkan bangun untuk SPIP-nya untuk berbasis digital seperti apa. Jika memang SPP yang lebih digunakan, ya ketimbang tadi WBS sama irratifikasi, kayaknya aduh, Saririan misalnya, saya perlu Lapor, misalnya ya. Jadi, nggak pada manfaatkan ya, itu, kan? Sayang, layanan digital sudah dibangun, tapi tidak, tidak dimanfaatkan sama saja. Berarti kita tidak menggunakan, kan? Gitu, jadi layanannya memang nilainya kecil, Bapak Ibu. Untuk layanan internal ini di tingkat kota, kenapa? Karena Bapak Ibu juga enggak pakai. Jadi kalau mau, ya kita pakai. gitu, Tapi mau nggak kita ada pelaporan? Gitu. Misalnya ada asal-asal Riyun, misalnya. Aduh, berarti kita harus cari strategi baru. Tadi teman-teman, Bapak-Ibu semua bilang SPIP aja. Nah, ini mungkin uh, kita masuk di tingkat kota, tim di tingkat kota, inspektorat khususnya. Ya, harus segera mungkin izin nanti ke Pak Kadis ya, Pak tadi sama Pak Inspektur saya mau report bahwa mungkin SPIP bisa lebih diterima sama bapak ibu di perangkat daerah ya ketimbang ada e gratifikasi atau ada e WBS whistleblower system karena itu kan harus lapor ngaduin orang misalnya kan saririan misalnya. jadi nggak banyak yang lapor tapi kalau SPIP kayaknya semua semua ini ya semua mengisi ya di Excel-nya. Jadi tinggal kita digitalisasi, nanti ada uh, SOP-nya, mungkinnya ada process issues yang kita develop ke para aplikasi, kita bisa publish SPIP versi digital gitu, untuk memudahkan Inspektorat butuh gitu juga gitu, untuk layanan SPIP. Setuju ya Bapak Ibu, mungkin itu diskusi kita ya untuk menaikkan layanan, layanan internal pengawasan internal. Jadi. Bapak ibu, ya, untuk pelayanan internal banyaknya. Kalau saya lihat di perangkat daerah, masih mengisi uh, di nol, ya, karena tidak menggunakan. Seperti ini tidak apa-apa. Nanti kita report ke Pak Ya, mudah-mudahan bisa diakselerasi. nih sebulan, bisa lah. SIP-nya -SIP kita bangun, misalnya, biasanya mah langsung ngegeruduk. Kemarin juga, report <guruh> ke Pak Sekda, geruduk langsung seminggu. Cuma jadi. <guruh> <laughs> ya itu resiko kita ya untuk uh, proses digitalisasi harus cepat gitu oke baik itu untuk SPIP ya eh untuk pengawasan internal nah, yang lain ISAKIP tadi ada di indikator uh, layanan akuntabilitas kinerja di organisasi uh, bapak Ibu bisa tetap fitur uh, pakai layanan level 3 kalau mau level empatnya silahkan bikin uh, dokumentasi terkait dengan API sebetulnya API-nya sudah ada ter, terdokumentasi ya tinggal bikin monevnya saja Bapak Ibu oh ini di disakip udah sejauh apa jadi Bapak Ibu bisa melakukan monev satu kali untuk semua indikator jadi jangan tanggung tanggung pas monev tuh ngumpulin di dinas gitu ya misalnya sambil bikin tim kerja tim kerja tentang SPB di tingkat perangkat daerah bikinlah SP-nya gitu sama Pak Kadis atau Pak Kaban ya atau dari ke, dari perangkat daerah Silahkan bikin timnya 4 aja pas 4 bikin mone sebetulnya Bapak Ibu ini men-trigger bahwa Bapak Ibu itu bisa langsung semua level 4. Bikin aja semua list indikator semua di list gitu. Kita udah capai mana? Hmm, kita bikin dokumentasinya nanti saya akan share Contoh dokumentasi tentang monev ya, jadi ada, ada posisi awalnya seperti apa, terus juga kita tindak lanjutnya nanti harus kayak gimana, hasilnya harus seperti apa. Nah, itu didokumentasikan melalui surat, eh, biasanya ditandatangani oleh kepala Perangkat daerah ya, hasil monet tersebut. Jadi, jangan sampai hasil monetnya hanya notulen si rapat, jangan, jangan hanya notulen si pak, Bapak Ibu ya, jadi. Daftar hadirnya harus ada, notulensinya harus ada, terus juga masukkan ke kepala perangkat daerahnya. Nota dinas minimal, nota dinas ke Pak Sekda. Ini hasil rapat kita. Jadi nanti Pak Sekda dapat tuh banyak nota dinas dari perangkat daerah luar biasa. Nanti Pak Sekda, oh iya, ternyata perangkat daerah tuh bener nih, serius menjalankan SPBE. Jadi memonef SPBE ke tingkat perangkat daerah, kenapa kita lakukan? Agar pemahaman kita bareng-bareng kita tahu tentang SPBE. Walaupun memang core bisnisnya banyaknya kita konfigurasi di diskominfo, Info, tapi karena sebetulnya banyaknya layanan itu ada di Bapak-Ibu di perangkat daerah, kita kasih nih guidance Oh, kalau bikin layanan digital itu seperti apa? Ini ada domain-domain yang harus dilakukan harus ada monet dan monetnya di report ke pak biar pak sekda tahu oh ternyata bapak ibu melakukan review monet berkala tiap bulan tiap triwulan tiap semester silakan dilakukan monet nah itu semua men-trigger bapak ibu di level 4 sebetulnya cuman karena ini tingkatnya tingkat kapabilitas ya nanti nanti merefer tingkat level 3-nya, ada belum kalau belum ada ya turun gitu ya ke level 3. Kalau level 2-nya ada enggak? Oh belum turun ke level 2. Walaupun eviden Bapak Ibu udah level 4. Dengan Monef itu sebetulnya Bapak Ibu udah level 4. Tapi nanti me level 3-nya ada nggak, Level 2-nya ada nggak, Level satunya nya ada enggak? Nah, di monev kita bisa melihat Bapak Ibu ada di level berapa. Jadi Bapak Ibu tinggal tinggal tindak lanjut ke level 5-nya gampang nih. Wah, saya ada di level 2. Harus melaksanakan level 3. Level 4-nya sudah selesai karena sudah ya Tinggal tindak lanjutnya ada before, after-nya ditempelkan sebagai satu eviden. Ini loh uh, existing awal ini loh yang sudah ditingkatkan kemajuti. Itu ada di level 5. Ini kan di sini level 5-nya ditingkatkan dan dikembangkan. Ada notulensinya, ada review rekomendasinya, ada penyempurnaan layanannya. Sudah paham ya untuk layanan internal? Jadi Bapak Ibu hanya tinggal memasukkan harusnya sih minimal 4 ya levelnya. Jadi naik semua nih perangkat daerah. Untuk layanan tuh 4 karena bobotnya paling besar untuk layanan. Karena Kota Bandung sebetulnya layanannya udah paling oke, okay, udah bagus, udah banyak dibangun. Harusnya Bapak Ibu semua udah pada pakai ya mungkin tadi tinggal yang spip yang pengawasan internal aja jadi sisanya semua 4 tapi jangan 4 tidak melakukan monev gitu, jadi silahkan melakukan monev bikin nota dinas dari perangkat daerah ke pak sekda itu cukup di sana nanti saya akan guidance uh, bentuknya seperti apa ini nanti ada excel -nya. jadi ada ada kondisi existing tindak lanjutnya hasilnya seperti Oke okay, ya Bapak Ibu ya paham Jadi untuk layanan silakan berikan nilai 4 optimis di nilai 4 karena Bapak Ibu sudah menggunakan layanan tersebut juga sudah sebetulnya sudah banyak optimal dikembangkan sama perangkat daerah terkait nah, tinggal di review uh, sejauh mana pemanfaatannya di Bapak Ibu kasih rekomendasi perbaikan-perbaikan apa nanti di tingkat kota kita akan bikin surat ke Kemendagri ke SPS eh, kah, ke LPPPK ke Andrika atau ke SIMDATU, ke BPKP ya BPKPK. Oke paham ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan nggak? Silakan untuk layanan internal. Selanjutnya juga untuk layanan eksternal hampir sama ya Bapak Ibu. Namun kalau untuk layanan eksternal itu ke masyarakat. Jadi internal itu ke ASN, ke dalam, ke organisasi, ke perangkat daerah. Kalau yang untuk eksternal itu ke masyarakat. Di sini ada layanan pengaduan. Nah ini pengaduan ini kan Bapak-Ibu ada pakai lapor ya. Sudah sejauh mana pakai lapornya di tindak kan ada reportnya ya. Tiap minggu kita di Skominfo ngasih report nih ke Pak Sekda sama Pak Wali, mana saja yang belum ditindaklanjuti. Biasanya perangkat daerah, porsinya memang beda-beda nih karena aduan kan banyak masyarakat ya, atau infrastruktur, ke jalan, banyaknya ke mat lampu misalnya mati lampu atau yang lainnya gitu ya. Memang porsinya berbeda kalau untuk pemanfaatan lapor, tapi silakan semuanya sudah punya kan lapor gitu. Nah, lapor sendiri ini uh, bisa diintegrasikan ya kita mengakses uh, API dari lapor yang punyanya Kemenpan RB Bapak Ibu yang punya layanan pengaduan silakan diintegrasikan dalam satu layanan. Gitu. Jadi misalnya kalau saya saya yang saya tahu sih di DPU ya punya lapor sendiri ya punya pengaduan sendiri karena terkait dengan reaksi cepat eh, dari apa jalan misalnya bolong silakan lapornya ke eh, layanannya DPU terus juga simdesk ya kalau nggak salah simdesk untuk derek itu ada di D-SUB. itu kan lapornya punya D-SUB. ini silakan dikoordinasikan dengan, dengan diskominfo lapor-lapor itu di satu pintu kan harusnya sehingga masyarakat itu eh, nggak harus mengingat banyak aplikasi nantinya gitu Mengingat banyak lapor, tapi satu lapor bisa nanti masuk ke Simdeg juga, bisa masuk ke tadi ke DPU juga. Itu kan sebetulnya satu mempermudah masalah. Ini bisa dioptimalkan untuk pelayanan terintegrasi ke pelaporan. Nah untuk open data ini juga sama ya. Untuk open data ini juga bapak ibu kan memanfaatkan open data ya, store data ya. Ke open data nanti ke depan ini juga lagi dikembangkan Kemarin sudah dijelaskan sama Kang Arief ya, terkait dengan layanan Open Data ini. Nah, ini kita lagi kembangkan nanti, perangkat daerah bisa isi sendiri. Open datanya, jadi eh, kita kalau sekarang kan masih manual perangkat daerah yang store data siapa, yang nggak store data siapa. Kita ada Monev mungkin sekarang juga lagi ada Bimtek ya, Pedasi lewat Zoom kalau nggak salah di jam yang sama ini agak bentrok, gitu, nah, tapi nggak apa-apa nanti kita saling share bahan ya, nanti kita kan record dokumentasi e -monet ini, nanti silakan teman-teman dari pedasi yang sekarang lagi bimtek di Zoom sebelah ya, untuk juga mengupdate layanan Open Data ini. Nah ini terakhir ada JDIH nih mungkin Bapak Ibu udah pernah memanfaatkan JDIH transaksional di sini perangkat daerah ada yang mau mengajukan capwal, perwal ini lewat JDIH ada atau masih harus manual ke bagian hukum? Mungkin saya sharing aja di sini ada bagian hukum juga mungkin bisa sharing juga perangkat daerah ada yang sudah mengajukan nggak lewat aplikasi ke JDIH? Ada mungkin silakan yang mau sharing. Saya bikin produk hukum nih Pak Ganjar lewat JDH. hak. Pak Ganjar. Ya, enggak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Kebetulan sampai saat ini sudah banyak perangkat daerah yang meminta informasi tentang bagaimana caranya untuk mengajukan apa namanya rancangan peraturan. Peraturan dan keputusan melalui JDIH gitu, cuman itu baru sebatas meminta informasi dan kami sebetulnya sudah siap Dan saat ini e, kalaupun para daerah membutuhkan informasi itu, itu bisa menghubungi dengan rukun, nanti diberi akunnya gitu. Nanti akan dikasih password dan ID-nya, kemudian nanti bisa e, langsung mengupload di dalam JDIH e, itu sendiri. Begitu para kader. Tapi untuk karena ini masih hal yang baru dan belum teruji sebetulnya gitu ya, maka karena itu sebagai sebagai bahan uh, kehati-hatian kita, kalau lebih baiknya kalau kalau pengajuan tersebut juga di, disampaikan juga secara fisik, secara manual gitu. Jadi global pak, ini satu kita menguji uh, kesiapan JDIH dalam menerima usulan secara online. Keduanya barangkali online terkendala uh, usulan tidak tidak mendapatkan permasalahan begitu, barangkali pengajian sementara. Terima kasih, assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam, hatun Kang Ender. Jadi Bapak Ibu, mungkin bisa lewat mana nih Kang? Kalau untuk JDIH lewat jdih.bandung.go.id lewat sini kan ya? Iya, ya, betul-betul. Masuk di di mana nih? Di fitur yang mana? Ada ada guidance nggak? Apa ya? nggak muncul? Sebelah mana? Si produk hukum Produk hukum ya. Di menu atas. Nah, ini produk hukum pengajuan ya. Pengajuan produk hukum. Nah, silakan ya, mungkin Bapak, ya, Bapak betul bisa, itu betul. Bisa minta dulu akunnya ke Pak Andar nih, silakan di-share Pak nomornya. Jadi nanti dikasih akun Nah, Bapak Ibu bisa masuk ke JDH admin ya, admin OPD. Itu bisa ya, ya. mengajukan produk hukum yang dari perangkat daerah. Betul, betul begitu. Seperti itu. Nah, ini bisa, bisa langsung seperti ini ya. masuk ke di produk hukum, ada produk pengajuan di bawahnya, hukum, ada pengajuan. Ya, silakan. Nah, login. Nih udah ada Kang Jandi nih. Kang Jandi kayaknya udah gercep langsung masuk begitu ya bapak ibu ya untuk layanan-layanan di internal dan eksternal sebetulnya tinggal tinggal bapak ibu memanfaatkan secara maksimal termasuk tadi ini JDIH, JDIH sendiri mungkin bisa cerita pak Pak Andar kemarin sendiri kan kita terus turunnya nilai JDIHT walaupun sebetulnya target kita tuh lima karena kan udah terintegrasi dengan nasional udah ada apa transaksional Bapak Ibu di perangkat daerah bisa mengajukan nanti ada approval bisa di ditracking juga lewat online pengajuan produk hukumnya udah sampai mana gitu. Nah, ini ada yang kurang kenapa gitu. Mangga Pak Gendar bisa cerita mungkin nanti teman-teman nah. tadi Kang Arif misalnya dari bidang aplikasi, dari diskominfo bisa juga support nih apa saja yang harus disupport di JDIH untuk level 5. Mangga baik terima kasih kang Ganjar sebetulnya kalau dari segi layanan kita sudah sudah pantas di level 5. gitu ya cuma dari segi kualitas e, websitenya itu sendiri karena ada peraturan menteri kumham itu yang yang yang mengatur tentang standar layanan jadih dan ini ada beberapa fitur yang harus disesuaikan gitu dengan dengan peraturan tersebut dan sampai saat ini hal tersebut belum bisa diimplementasikan kang Ganjar kami sudah beberapa kali lah berkoordinasi dengan diskominfo, namun karena kesibukan teman-teman di diskominfo, sehingga hari ini untuk ulang pertama belum bisa ditindaklanjuti, gitu. Dan kami juga punya program ke depan uh, kerjasama dengan STTB, sekolah tinggi teknologi bandung. Kami berusaha untuk membangun kembali uh, sistem yang baru sesuai dengan apa spek-spek uh, yang -spek yang di yang diatur di, di, di dalam peraturan menteri dan alhamdulillah progresnya sudah jalan dan sudah mencapai sekitar 80% Pak, belum 100% dan e, kebetulan si, si apa ST, STTB sendiri saat ini sudah sudah belum pengatinya gitu karena pada itu kami menggunakan tenaga yang magang. Karena itu barangkali faktor-faktor yang menyebabkan e, kualitas JDIH menurun itu adalah karena adanya ketidaksesuaian antara fitur yang kami miliki saat ini dengan standar yang, di, yang ditentukan oleh Kemenkumham barangkali begitu pak ganjar. dan kami sudah berusaha saat ini dalam siap. progres pak. gitu Siapa turun? Berarti kan? Oleh karena itu barangkali pak ganjar, ya. sekalian aja titip pesan, mohon dibantu secepatnya gitu ya. Oh. <laughs> terus saja kami mampu, tapi kewenangan kan ada pada diskon info, gitu kan ganjar, ya. Siap. Kalau kami mandiri mampu, insya Allah mampu, cuman kan hmm. tidak ada kewenangan jadi salah juga nantinya dan jangan sampai kami melakukan kesalahan karena kami orang hukum gitu pak ganjar ya. <laughs> Baik sekitar, Pak Baik, Pak Andar. jadi uh, betul Bapak, Bapak Ibu jadi kalau tadi kan ada aturan ya kalau jadi kalau SPB itu layanan itu uh, aplikasinya di akhir sebetulnya kita harus merefer Oh kebijakannya udah baru nih berarti berarti layanan kita juga harus diupdate. ini udah jadi amanat ya karena udah ada aturan jadi uh, Pak Anders ya, udah jelaskan ada aturan camp room campnya, harus mengatur ABC misalnya ya. berarti di layanan tersebut harus kita update secepatnya nah untuk dirasa optimal ya tentunya harus kita update terlebih dahulu baru nanti dimanfaatkan lagi sama perangkat daerah semua menggunakan ada Trafficnya ya di dalamnya berapa yang menggunakan, yang memanfaatkan produk hukum yang dihasilkan berapa dari layanan tersebut itu jadi eviden. Nah untuk tadi Pak Andar juga memberikan ada pihak STTB. Nah ini STTB sendiri bisa masuk sebagai eviden di indikator kolaborasi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu membangun aplikasi bukan sama pihak ketiga ya, bukan kita nganggarin sendiri atau ada kolaborasi dengan kampus. Itu bisa jadi kolaborasi di indikator kalau enggak salah indikator 20 itu tentang kolaborasi. Nah, silakan itu jadi eviden juga di, di level di kolaborasinya kita udah kerjasama nih dengan STTB Bentuknya apa? Oh, ini bangun aplikasi. Nah, tinggal aplikasinya kalau tadi STTB bangun Koordinasi aja Pak Ander sama tim PMO-nya itu di sana, kan kita bakal bahas nih standarisasi nah, aplikasi yang dibangun sama STTB itu udah terstandar belum. Nah, insya Allah kalau udah terstandar mah, eh, pasti kita juga merekomendasikan cepat gitu ya, kalau untuk yang updating terbaru dari eh, JDIH tinggal nanti mungkin ada masukan-masukan dari teman-teman di bidang aplikasi di perkembangan di pengembangannya seperti apa. Silahkan silakan itu dikomunikasikan sama STTB-nya. Seperti itu, benar ya. Siap, uh, satu lagi Kang Ganjar boleh. Bangga, bangga. Uh, satu lagi kaitan dengan regulasi Kang, karena ini uh, beririsan dengan tugas tugas pokok bagian hukum ya. Dan di sana adalah, ada satu rekomendasi yang menyatakan bahwa SPB ini harus direview sesuai dengan dua PR 132 2022 itu ya Oleh karena itu barangkali eh, kami menunggu apa namanya hasil review tersebut secara karena secara substansi ini eh, Diskominfo lebih paham sebetulnya gitu ya Oleh karena itu barangkali ini kolaborasi antara Diskominfo dengan bagian hukum harus sangat erat sekali makanya kaitan iya. dengan penggunaan-pegunaan ini gitu <laughs> bagaimanapun juga ini tidak bisa dilaksanakan oleh bagian hukum sendiri dan kami menunggu action dari diskominfo. Itu barangkali karena beberapa, beberapa perwal yang harus direview. Ini ada ada perwal 60, kemudian ada perwal 106, dan sebagainya. Itu perlu direview terhadap peraturan-peraturan yang terbaru dalam rangka updating data. Nah selanjutnya, kaitan dengan JDIH barangkali ketika perwal-perwal tersebut sudah selesai direview dan diterbitkan kembali, maka ini akan jadi e, salah satu bahan konsideran di dalam perwal jadi Pak Ganjar. Ya, mereka itu nanti jadi akan akan menunggu perwal -perwa ini selesai dulu. Nanti akan dicantumkan sesuai dengan hasil yang kita bicarakan tempo hari Pak Ganjar ya. ya. Ada beberapa perwal SPB yang harus masuk di dalam Pendirian perwal H itu. Nah, kami menunggu itu barangkali Pak bagannya. Siap. Tunun sudah Siap. mengingatkan Patronul kembali. Tunun bagannya di atas. <laughs> sudah mengingatkan kembali. Ini juga PR kita di tim Kota ya, Pak Bapak Ibu. Jadi sudah disampaikan bahwa kebijakan itu sudah ada updating dari tingkat pusat. Jadi perwal-perwal kita juga yang kemarin ya, Bapak Ibu mungkin sudah hafal ya, ada perwal 60, perwal 85, perwal 106, ya. terus juga. Kita udah ada update terbaru itu perwal 11 tahun 2023 tentang satu data. Nah, tinggal perwal SPBE-nya nih, mudah-mudahan bisa muncul lah. Kalau bisa sih tiga-tiganya di-review, di-update ya. Tapi kalau nggak keburu, saya sih mohon banget gitu ya tim Kota ini bisa mereview satu aja yang palu gada ya, yang nomor 60 biar semua kebijakan di turunan di bawahnya itu ke-cover dulu dengan aturan terbaru dari pusat itu jadi Perwa 60 tentang SPBE itu bisa direview nanti ada Perwa baru terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diatur sama pusat yang baru ya ada sebetulnya ada audit itu ada baru dari Kemenkominfo tentang audit sistem informasi terus tadi arsitektur ya arsitektur nasional juga udah terbit itu PR kita sebetulnya untuk tingkat kota. Nah, untuk tingkat perangkat daerah oh memahami oh siap-siap nih nanti ada perwal baru. Silakan yang mau diajukan ke arsitektur tingkat kota, yang mau masuk ke peta rencana tingkat kota, ide inovasinya tentang layanan di SPBE di tingkat perangkat daerah silakan disiapkan nanti masukkan diajukan ke perwal tingkat kota. Seperti itu ya, siap-siap ya Bapak Ibu karena yaitu PR kita nih di tingkat kota harus keluar kebijakannya. non Pak Andar sudah diingatkan. Mudah-mudahan kita bisa akselerasi untuk kebijakan tersebut. Sami-sami sami Nah, selanjutnya kita ada tadi udah JDH pendapatan. Nah, ini untuk layanan publik yang dibangun oleh masing-masing. Mungkin yang belum kita sebutkan di sini ya, banyak layanan-layanan yang dibangun oleh pangkat daerah misalnya terkait dengan Dinkes di itu ada layanan kesehatan, Disdik punya layanan pendidikan, Disnaker punya layanan ketenagakerjaan, PTSP layanan perizinan, Bapenda layanan perpajakan, layanan-layanan yang dilakukan oleh perangkat daerah yang secara khusus dibangun itu masuk di indikator 45. Kalau tidak salah di sana ada uh, juga standar ya yang harus dilakukan. Nah, ini kalau Bapak Ibu bangun ini harus ada, nih. manualnya harus ada, dokumentasi pemanfaatannya juga harus ada. Nah, di sini masuk nih di dokumentasinya, nih. Ada fungsi yang disajikan aplikasi seperti ada fitur pencarian download, itu silakan di screenshot, di capture. Oh, ini untuk search. Search-nya ini hmm. untuk upload, datanya ini untuk download-nya ini. Nah, untuk fitur transaksional approval-nya di... Capture aja Bapak Ibu, seperti itu. Atau ada API-nya, ini di level 4, silakan di-capture di, di screenshot. Nah, kalau bisa ada tutorialnya, ini lebih bagus. Jadi sebetulnya layanan yang optimal, biasanya itu dari mulai kebijakannya, ada perencanaannya, kakakannya jelas, ada peta rencananya, lima tahunnya seperti apa, rentra lah ya, kalau di perangkat deras jelas. Terus masuk di penganggarannya, kebutuhan anggaran seperti apa? Masuk ke proses bisnisnya seperti apa? Masuk ke pembangunan aplikasinya? Apakah pakai bahasa program pem pember apa? Pemrogramannya seperti apa? Itu dokumentasi teknisnya ada? Ada rekomendasi dari DISKOMINFO? Ada uh, infrastruktur yang dikelolanya di mana? terus juga nanti masuk ada timnya, jadi satu bikin satu aplikasi itu nggak gampang gitu, jadi semuanya tuh harus kita siapkan ya kebijakannya, timnya, tata kelolanya ya tadi terus manajemennya, gitu. nanti kan bikin masing-masing di perangkat daerah bikin manajemen resikonya. ini tanggung jawab, gitu. jadi kalau bapak ibu bikin layanan di perangkat daerah ya harus siap tanggung jawab di situ, wah kalau gini mah enaknya dibangunin diskominfo ya silahkan nanti ke diskominfo eh, minta ya nanti juga kalau memang semua layanan itu ke diskominfo kita sudah bikin kajian bahwa di provinsi dki, eh, di DKI itu ada BUD jakarta smart city di provinsi jabar itu ada jabar digital service yang siap menservis perangkat daerah kalau mau bikin aplikasi apapun mereka siap Nah kalau di kota Bandung siap enggak di diskominfo kita hanya ada di bidang aplikasi juga teman-teman juga punya kapasitas ya punya punya timeline juga nanti saya minta ini minta ini minta ini wah ini uh, masuk nggak di list kita di tahun ini Silahkan ajukan dulu di peta rencananya. Silahkan masuk nggak di arsitektur uh, kota Bandungnya. Kalau masuk, sudah diperwalkan, ya harusnya sih, kominfo harus siap gitu untuk mensupport tersebut. Jadi uh, saling ber, berkolaborasi ya Bapak-Ibu. Uh, tidak saling menyalahkan juga, karena kita saling membantu ya. Uh, kita supporting semua, insya Allah. Semuanya kita siapkan, walaupun memang banyak keterbatasan dari kita juga. Mohon maaf, gitu. nanti eh, report aja. Nanti kita juga pasti ada penguatan-penguatan dari pimpinan. Mudah-mudahan betul ke depannya bisa ditarik melalui satu UPT, mungkin jangka panjang, tapi jangka pendeknya ya, Bapak Ibu masih bisa bangun di OPD, eh, aplikasi yang existing ya, pengembangan mudah-mudahan belum nggak ada aplikasi baru karena kan dari secara nasional juga sudah di statement nih sama Pak Jokowi sama Pak Kemenpan uh, Pak Menteri uh, monoratorium, manfaatinlah yang ada dulu biar uh, fitur baru aja di dalam aplikasi apa misalnya sehingga sosialisasinya nggak bikin nama baru lagi sosialisasi baru lagi kan effort ya ketimbang kita misalnya fitur nya ditambah nih di aplikasi A yang sudah existing ditambahin aja Itu lebih lebih simple seperti itu ada pertanyaan Pak Maaf dari KUKM minta link absensi oh ini udah udah di share ya Oke okay. Nah silakan Bapak Ibu ada pertanyaan selanjutnya nanti kita akan bahas tentang uh, super app ya sebuah layanan yang ada di indikator 47 sama 46 itu terkait dengan chatbot dan supab yang juga masuk di surat edaran yang pertama karena kita sudah kasih surat edaran itu dua kali ya untuk imunitas bulan maret satu bulan maret awal itu satu bulan maret akhir itu dua jadi yang kedua terkait imunitas yang pertama terkait dengan super apps, pemanfaatannya harus kayak Silahkan mungkin Bapak-Ibu bisa kita tanya-jawab -tanya dulu terkait dengan domain layanan sebelum nanti kita ada praktek yang terkait dengan Bandung Sadayana. Kang, Engga, uh, untuk yang, Baik. berarti kalau misal kita memanfaatkan yang dari pusat berarti kita langsung nilainya tiga ya. Hanya ketika memang kita uh, ada evaluasi atau uh, nota dinas yang kita usulkan adanya sebuah perbaikan dari sistem tersebut baru baru masuk ke level 4 gitu mungkin ya. Isi uh, apa eviden-evidennya cukup dengan uh, screenshot yang memang ada di dalam aplikasi tersebut. Itu aja ya, Kang ya. Ya, betul Kang Arif. Ya. Seperti itu. Ya. Ya, mungkin nanti screenshotnya berdasarkan tadi fiturnya ya. Kalau fitur satu arah di level 1 fitur dua arah tadi ada search, ada oh, okay. upload itu di level 2, terus ada kalau ada validasi itu di level 3, itu di screenshotnya seperti itu. Oh iya satu-satu ya. Satu, satu, ya. Satu, satu, Jadi ada verifikasi di sini juga kan ada verifikasi, ada yeah. validasinya gitu. Ya. Yeah, nah, kalau betul -betul. verifikasi validasi kan masuknya ke tiga berarti ya? Ya yeah, betul ke level tiga. Oh, okay. Siap, mohon kak. Siap. Tidak ada lagi bapak ibu yang lain terkait dengan domain layanan, atau mungkin dari diskominfo dari bidang aplikasi, mungkin mau menambahkan Kang Arief atau yang lain terkait dengan domain layanan ini karena ada surat online juga di sana, atau dinas-dinas teknis yang lain, nih, kayak BKPSDM, uh, terus juga tadi uh, BKA, Bapak Litbang, silakan kalau yang mau. Uh, juga sharing ya, sama seperti tadi JDIH terkait dengan layanan nih, silakan Mangga. Saya kasih waktu sebelum nanti kita bahas tentang super apps dan chatbot. ya. Tentu -tentu. Hmm. Mangga dari di nih apa nih? Oh. <laughs> silakan Mangga, Bapak nah, Ibu, Silahkan. kalau ada pertanyaan. Uh, izin pak Bener. ya bangga kang jadi ya. uh, ini untuk yang uh, tingkat kematangan layanan data terbuka ini yang open data kalau misalnya kita uh, punya kita kan emang punya data sendiri ya istilahnya yang untuk pengambilan kebijakan nah itu kira-kira bagaimana pak K kalau misalnya kita sendiri juga kan hmm. udah open ini ya udah open, integrasi juga sama diskominfo bagian data SIMD kita tuh nah itu apakah bisa Uh, masuk di level 2 level 3 atau level 2 gitu ya. <laughs> ini sih. jadi uh, terkait dengan tadi layanan di level satu dua tiga ya kan hmm. itu ada ada layanan uh, satu arah dua arah terus hmm. tadi transaksional jadi hmm. kalau dirasakan dari open data sendiri udah ada layanan transaksional itu sebetulnya udah level 3 tinggal uh, misalnya tadi ada integrasi nih dari disdik ke diskominfo itu sebetulnya udah level 4 yang tinggal bikin monef aja di monef kemanfaatannya sudah sejauh mana nih dari datanya disdik dengan datanya diskominfo apakah secara berkala bisa disetorkan seperti apa, ada kendala apa, Silakan ada monefnya -monef itu bisa di level 4, sebetulnya udah bisa level 4 sih untuk open data Oh ya, oke okay, oke. Okay. Tinggal kita Masih. maksimalkan open data ini. Nanti ke depannya kan Pak Arif ya dari kemarin dari bidang data menjelaskan ya terkait dengan open data. Oke oke. Baik, Pak. Iya, Izin bertanya Pak dengan bagaimana dengan OPD yang tidak mempunyai layanan SPB yang dikelola dan dibuat sendiri dan menggunakan infrastruktur gratisan mohon dijabarkan. Nah ini mungkin di, tadi ini 45 ya Bapak-Ibu yang tidak bangun sendiri tapi menggunakan eh, layanan yang lain tapi gratisan. Ini contohnya apa nih? Mungkin dari Kesra contohnya apa? Layanan atau yang digunakan? email, layanan email, persuratan ya, ini masuknya sebetulnya bisa persuratan Google Form, uh, itu data sharing, itu silakan bisa di-capture juga, Kang, gitu ya, terkait dengan fitur-fiturnya. Jadi fiturnya sendiri memang harus ada fitur satu arah, dua arah, tiga, yang transaksional. Kan kalau di Google Form, nggak ada validasi, verifikasi, misalnya, di Google Sheet juga, Misalnya belum ada data sharing, ada nggak gitu data sharingnya pakai apa nih? Ada nggak validasi, approval? Email juga sebetulnya bisa saja ada approval kalau nggak salah email juga dilakukan di distrik capil, distrik capil sendiri untuk layanan beberapa layanannya ada memanfaatkan email ya, ada yang lewat salaman, ada yang lewat web, ada yang lewat mungkin gerai ya atau offline ada yang lewat email nah lewat email ada approval jadi dikirim lewat email tuh approval ke habitnya misalnya atau ke koordinatornya siapa nanti dikirim ke tim teknisnya itu sebetulnya kalau email tuh kelihatan gitu ada birokrasinya kelihatan ya tapi kalau yang lain nih kayak Google Form Google Sheet, itu ada birokrasinya kelihatan nggak ada validasi approvalnya kan kurang bisa kelihatan ya. Mungkin di level 3-nya tidak bisa jadi eviden itu untuk beberapa layanan publik yang free ya. Seperti itu. Dan kita sebetulnya di Diskom Info e, menyediakan untuk layanan transaksional pakai Bandung Sadayana. Jadi di sana ada approval e, di validasi langsung misalnya hampir mirip saya sama Google Form tapi kita bisa kasih Uh, status ya itu statusnya nanti di oleh uh, timnya ini udah selesai atau ini pending atau ini dibatalkan seperti itu ada kalau di Google form kan enggak satu arah ya itu satu arah jadi si uh, yang ngisi, mungkin ada beberapa fitur Google Form juga bisa di-customize kalau nggak salah. Dan beberapa juga Google Workspace ini bisa kita beli juga ya. Kalau ini kan layanan yang free ya, ada yang bisa kita beli juga layanannya. Mungkin bisa di-customize sehingga fitur-fitur dari tadi yang transaksional itu bisa muncul. Mungkin kayak gitu ya, Kang, Bapak, di bagian cash ya. Jadi silahkan. Walaupun free, tetap di capture aja fitur-fiturnya memenuhi nggak syarat dari layanan tersebut. Dan memang harus tetap kita bangun dokumentasinya. Kalau memang kita tidak bangun dokumentasi teknis karena tidak perlu programming ya, kita bangun tutorialnya, kita bangun uh, alur prosesnya, tetap ada dokumentasi. Jadi oh. jangan sampai karena ini free ya kita nggak ada dokumentasi gitu, kita kehilangan. Hanya screenshoot udah aja cukup gitu Jadi silakan dilengkapi ya dokumen-dokumen teknisnya itu semua ada di uh, drive. Uh, Contoh-contohnya silakan dihumpfletkan untuk dokumentasi Itu ya mungkin ya Bapak Ibu. Ada lagi? Cukup. Kita lanjut ya untuk dua indikator selanjutnya itu ada layanan chatbot dan layanan Bandung Sadayana. Mohon izin saya share screen kembali uh, di sini mungkin Bapak Ibu silahkan balik lagi ke drive ya. Itu saya udah share akun Bandung Smart City Sadayana untuk admin OPD. Nah silahkan ini kita pakai email Bandung ya. Jadi Username passwordnya itu sadayana seperti ini. Ini usernya itu ah, email, kita standar pakainya email, sehingga email Bandung ini bakal digunakan. Harapan kita ini gitu ya. jadi aktif lah. Emailnya silakan diakses, ini akunnya. Nah, silakan kalau udah punya akun ya silakan diganti ya passwordnya. Ya, di password, si reset passwordnya nanti akan dikirim ke email. Gitu. Jadi oh ketahuan nih, yang sering pakai email siapa? Karena kalau di-reset, terus passwordnya nanti dikirim ke email, taunya emailnya nggak pernah digunakan, nanti pasti balik lagi ngubungin di Tolong reset dong email saya. Passwordnya nanti mungkin ke Pak Arief di bagian aplikasi ya. Mudah-mudahan ini jadi trigger Bapak Ibu bisa menggunakan email Bandung. TIF ya, pakai email Bandung. Seperti ini. Silakan Bapak Ibu ya diakses dulu ini Bandung Sadayanya akunnya. Ya kalau yang lupa buka dulu di link drive itu ada di sini. Itu di bawah akun Bandung Sadayanya. Bandung Smart City Admin Open. Silakan digunakan itu masuk ke Smart City Bandungbot.go.id. saya Ini ya di kanan atas. Um, ada sign in. Nah, silakan saat sign in, ini isi email dan passwordnya. Email passwordnya sesuai dengan yang tadi ada. Nah ini mungkin saya mau pingin contoh ya. Ada yang mau jadi contoh? Bangga siapa? Saya akan coba masuk, bikin akun, eh bikin akun bikin konten di dalam Banusadena. Siapa yang mau? Mungkin dari kewilayahan atau dari dinas. Ada yang mau coba? Kita kasih contoh. Bangga, siapa Bapak-Ibu jadi volunteer, boleh ngacung ataupun boleh uh, open mic ya. Pak yang saya aja, nanti jadi udah dicoba nih. Ada Bapak-Ibu, silakan. Yang mau, kita kasih contoh. Bapak ibu Bapak Bapenda misalnya, siapa? Distrik, Kang Jandi Mau? Udah ya udah udah nyobain kayak Kang Yandi. Bimkes. Oh, siapa yang mau coba? Mangga Bapak Ibu dari perangkat daerah atau dari kewilayahan. Kita coba aja kewilayahan ya. Ada kewilayahan yang standby nih. Sukasari ya. Sukasari. Oke. Okay. Siap. Kita Kecamatan Sukasari. Sukasari ini ya alamat emailnya kecamatan sukasari@bandung.go.id. Silakan digunakan sebagai email resmi perangkat daerah. Ini akunnya saya sangat... ini saya udah masuk di kecamatan Sukasari ya. Saya never aja, password Nah, ini silakan diganti Bapak Ibu. Bannernya ini bisa diganti. Jadi ini halaman Bapak-Ibu ya. Bapak-Ibu bisa ganti halamannya. Hampir mirip kayak Facebook. Nah, ini bannernya bisa diganti. Fotonya juga bisa diganti. Nanti bisa kita bikin informasi-informasi, event maupun layanan digital. Tadi yang berbasis transaksional. Ini saya coba ubah profil dulu ya. Fotonya mungkin nanti sama Bapak-Ibu. Ini nama kecamatannya, suka sabit. Ah ini ada nomor WhatsApp dari kecamatan Sukarasa, boleh. Ini diisi aja nomor nomornya. Nanti ada nomor OTP ya yang akan dikirimkan ke Bapak Ibu semua. Tinggal nanti yang di bintang merah di share. Jadi Bapak Ibu udah tershare. Ini juga nama bisa diganti juga namanya jadi nama kecamatan Sukarasa tinggal di save verifikasi kodenya nanti dikirim lewat WhatsApp nanti kalau bapak ibu bikin layanan kalau udah diverifikasi kalau bapak ibu ada yang daftar di layanan bapak ibu nanti bisa dikirim lewat WhatsApp si notifikasinya ini campah ya contoh misalnya ini, ini silahkan ya nanti diisi ya kecamatan Supasari si ya nomor WhatsApp ya karena nomornya pasti langsung ke nomor WhatsApp apa Pak ini seperti ini ini buat konten kita tinggal buat ini covernya apa ini tinggal search cover nah, ini tinggal cari aja gambarnya misalnya ini poster ya Oh ini posternya mohon maaf ada ada pemberitahuan tidak boleh lebih dari 5 megap. Ini misalnya contohnya, saya kasih contoh. Ini bandung menjawab aja. Ya. Ini ada bandung menjawab nih. Judulnya bandung. Menjawab Kecamatan Sukasari, ya, Kecamatan Sukasari, pemerintah, banking, ini birokrasi, atau pelayanan. Ya, ini saya kasih contoh aja: pelayanan digital di Kecamatan Sukasari. Ini contoh aja ya, publish. Nah ini ada peraturan ya. Ini kalau jangan sampai ada pornografi atau saran. Nah, ini udah jadi. Nih. Satu konten. Nah, Silahkan Bapak-Ibu di Kecematan Sukarnasari. Eh, share konten-kontennya. Share informasi. Share berita apapun. Lah ya. Itu di Bandung Sadayana. Nah, ini sudah di-share. Nah, kalau misalnya mau bikin layanan digital. Ini form ya. Kita bisa bikin formulir. Uh, contoh lagi ya, misalnya di kecamatan Sukasari itu, uh, ini contoh aja. Layanan, layanan apa ya? Kalau di kecamatan tuh, pendaftaran domisili mungkin ya, domisili. Misal, misal ya? Ya. Boleh gimana kan? PP layanan kartu keluarga. Oh, layanan kartu keluarga keluarga ini contoh ya keluarga. Nah, Bapak Ibu, misalnya ada kuota nggak nih? Misalnya tiap hari ada kuotanya atau misalnya nggak ada? Silakan bebas siapapun masyarakat Kota Bandung ini tinggal diklik aja. Kan kayak dulu ada vaksin ya di kecamatan ada kuota misalnya 100, 200, silakan tinggal klik kuota. Nah ini mau narik email sama nomor telepon enggak dari masyarakat kalau mau silakan diklik email dan nomor teleponnya jadi nanti bapak ibu punya database nomor telepon dan email dari uh, masyarakat di bapak ibu ini layanannya dari tanggal berapa jam berapa sampai hari apa ini silakan dipilih ini deskripsinya tinggal dideskripsikan ini layanan untuk memudahkan kan masyarakat misalnya beritu. Nah ini statusnya jika masyarakat daftar mau dikasih status apa? Misalnya terima kasih sudah mendaftar seperti ini. Ini sudah ya jadi satu eh, deskripsinya. Terus nanti status setelah mendaftar. Nah ini bapak ibu mau bikin kolom apa? Data-data yang bisa diambil misalnya. Nama, nama lengkap, nama lengkap, ya eh, eh, eh, save eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, kita kasih nomor NIK mungkin ya. save Ini contoh aja ya. Mungkin Bapak-Ibu bisa nambah-nambah lagi di sana. Sampai ada tanda tangan signature nih. Bisa ditambahin misalnya mau ada tanda tangan kayak, kayak daftar hadir ya. Itu bisa seperti ini. Silahkan kalau memang butuh tinggal dimasukkan. Kalau enggak ya tinggal kita delete. Ini contoh aja ini ada email dan nomor telepon. Ini ada, tidak ada kuotanya. Kita akan coba publish. Oke, okay, ini udah terpublish. Ini contoh aja ya. Nanti dari kecamatan Sukasari bisa edit lagi ya. Nah, ini tinggal di-share aja. Bapak ibu daftar, ya, bapak ibu tinggal masuk di menu daftar. Daftar ini bisa di-share ke WhatsApp, ke Facebook, ke Twitter, atau di Embed di website bapak ibu masing-masing nah ini contoh nih saya mau daftar nih ini karena ini kan pakai emailnya Kecamatan Sukasari ya ini tinggal masukkan nomor telepon ini nomor telepon saya misalnya oke next nama lengkap misalnya saya nama alamat Bandung ya NK nya ini contoh aja ya, mungkin nanti yang aslinya mah bisa kita integrasikan sama di capil. nanti NK-nya bisa ngambil FBI dari di capil langsung datanya. Ini contoh aja dulu ya, buat memudahkan Bapak-Ibu. Ini mungkin hampir sama bikin kayak Google Form. Ini registrasi aja. Nah ini formulir saya udah daftar. Nah ini contohnya, ini kan nomor teleponnya sudah saya masukkan ya. Nah, ini ada WhatsApp nih ke saya dari nomor Bandung Smart City. Terima kasih telah mendaftar di Form Layanan Kartu Keluarga. Nah, ini udah ada langsung notifikasinya. Memudahkan jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi punya nomor WhatsApp untuk notifikasi keluarga. Ini udah dikasih WhatsApp Kota Bandung, langsung notif ke eh, masyarakat. Nah, buat Bapak ibunya dapat notifikasi ke nomor bapak ibu, jadi nanti kecamatan Supasari dapat nih notifikasi ada yang mendaftar nih di layanan kartu keluarga silahkan buka link ini, oh dicek, oh seperti mengerti ya paham ya bapak ibu ya, nah, ini kita bisa lihat bahwa formulir ini udah ada peserta yang daftar satu, silahkan kalau mau ada yang mau coba nih silahkan di barcode aja ininya. Uh, barcode-nya kalau ada yang mau coba gitu nanti dapat SMS ke Bapak-Ibu semua silakan kalau ada yang mau coba di scan barcode-nya isi formulirnya Bapak-Ibu bisa bikin layanan seperti itu kalau Bapak-Ibu di perangkat daerah ingin menindaklanjuti silakan klik list di sini ada list, ada edit ya Nah, silakan klik list. nanti bapak ibu bisa menindaklanjuti ini. Nombor layanan ini Ganjar nih udah daftar mau ditunda prosesnya atau diselesai atau masih proses. Kalau udah selesai nih misalnya bapak ibu udah bikin surat keterangan kartu keluarganya sih, silakan tinggal upload pak di sini. Uh, uh, ini filenya ini saya mungkin download contoh ya aja ya contoh uh, file yang kecil aja ya surat surat ini suratnya ini saya upload save ini udah ada nih saya cuma tinggal ketik aja uh, berikut uh, surat keterangan keluarga yang kita keluarkan ini silahkan di upload di uh, suratnya yang ditandatangani oleh perangkat daerah selesai save ini sudah save ini statusnya finish nanti nggak berapa lama saya tunggu nih nah ini ada SMS lagi nih ke masyarakat nah status anda diperbarui di form layanan kartu keluarga statusnya finish ini keterangan berikut surat keterangan keluarga yang kita keluarkan ini saya klik ya surat ininya linknya nah ini langsung keluar suratnya seperti itu ini contoh aja ya bapak ibu ya dokumen tadi yang saya nah seperti itu semudah itu bapak ibu bikin layanan Transaksional di Bandung, sadayana mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Mangga dimanfaatkan semaksimal mungkin. Layanan tersebut nanti kita juga bakal report Apakah Bapak Ibu aktif di layanan tersebut? Karena nanti ada akan ada reward juga ada punishment-nya. Mungkin ya, nanti kita report ke Pak Sekda. Pak Sekda, misalnya, oh ini harus di ya, Itu ada punishment. Tapi kalau ada reward-nya nanti ada, Pak, kita ada ada awarding juga untuk layanan-layanan di bank sadaya. Silakan Bapak Ibu bisa aktif bikin thread ya, bikin informasi, bikin event maupun bikin form. Nah, terkait dengan chatbot kayak gimana nih dengan layanan WhatsApp-nya? Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya gimana makanya tadi udah ada nomor WhatsApp Bandung, nomornya nomor cantik Kota Bandung, nomor 0811, 2591810, nomor hari jadi Kota Bandung. Itu masyarakat bisa bertanya di sana. Nah, layanan yang Bapak-Ibu share di sini, ini contoh ya, ini kan saya bikin trade tentang kecepatan Sukasari. Nah, ini saya bisa masuk ke Smart City yang nomor Bandung ya. Nah ini saya masuk ke nomor Bandung yang centang hijau ya. Jadi jangan ketukar ya, ada, ada dua nomor. Nomor broadcast yang tadi kalau ada notifikasi, ada yang nomor centang hijau. Kalau nomor centang hijau itu nomornya uh, untuk hari jadi kota Bandung. Bapak-Ibu yang mengisi Bandung Sadayana tadi di web atau di aplikasi, akan secara otomatis masuk di sini, di chat. Ini, ini contoh ya. Halo. Silahkan dicat aja Bandung Sadayana chatbotnya. Di aplikasi ada ya di sebelah kanan bawah. Nah ini silahkan masuk Bandung Sadayana. Dia dijawab sama mesin. Nah ini ada nomor 4 cari Sadayana. Nah, atau Bapak Ibu mau masuk di layanan publik silahkan masuk di nomor 2. Ini banyak udah update banyak API di sini. Disdik, PTSP semua kita update. Jadi silahkan yang punya API masukin ke layanan publik di Bandung Sadayana jadi dari aplikasi Bapak Ibu langsung tampil di chatbot ini ini ada 15 ya nanti kalau Bapak Ibu mau masuk silahkan hubungi uh, di biar bisa masuk tapi kalau mau masuk otomatis Bapak Ibu tinggal masuk di cari Sadayana tinggal mengisi di aplikasi Bandung Sadayana ya di yang tadi di website ini tinggal klik nomor 4 cari Sadayana, saya, saya mau nyari tentang kota Bandung apapun di sini bisa diupdate dari konten-konten bapak ibu sini. ini. contoh ya, tadi itu Sukasari ya Sukasari, Sukasari ada konten apa aja nih? Ini bisa langsung unsur. Tadi saya bikin konten ya di Sukasari. Oh, saya coba ini lagi mesinnya lagi jalan oh, nyari ini di Bandung. Smart City itu ada konten apa aja nih di Sukasari. Nanti dia akan tampilkan konten di botnya chatbot. Termasuk layanan. Nah ini ada nih Bandung menjawab kecamatan Sukasari. Tadi ya yang saya bangun eh, informasinya. Semakin banyak informasi tentang kecamatan Sukasari, nanti kalau chatbotnya itu bakal jawab lebih pintar. Jadi silakan. Bangun chatbotnya masing-masing dengan memperbanyak konten di sadayana. Kenapa yang bisa seperti ini? Ini udah integrasi antara WhatsApp dengan web, dengan aplikasi. Silahkan manfaatkan ini. Udah, udah kita sediakan. Silahkan dimanfaatkan karena secanggih apapun layanannya. Kalau nggak dimanfaatkan ya percuma ya, Bapak Ibu. ya. Jadi silahkan manfaatkan. Kalaupun ada kekurangannya kita akan perbaiki bertahap kita akan coba perbaiki apa yang menjadi requestnya bapak ibu, misalnya Kang fitur tambah fitur ini, fitur ini silahkan kalau dipakai gitu ya. Tapi kalau kita nggak dipakai ya buat apa dikembangkan? Dan ini juga kita bangun berdasarkan kolaborasi semua layanan di Bandung Sadayana juga ini dikolaborasi, nggak hanya kita yang bangun tapi Layanan chatbot itu ada startup yang mengelola ya. Terus ada dari perusahaan luar negeri ini chatbot. Dari yang centang hijau kan ini berarti udah verify meta ya. Dari Facebook. Ini berarti udah kolaborasi nih sama Facebook. Udah centang hijau. Udah pakai layanan. Terlisensi. Bapak-Ibu ada pertanyaan terkait dengan Bandung Sadayana dan chatbot. Jadi silahkan manfaatkan di websitenya akunnya seperti ini ya tadi tinggal masuk, sign in, masukkan email dan password. Kalau mau lupa password ya, silakan di ini password barunya. Ini layanan utamanya seperti ini. Nah, ini juga ada nih yang udah share dari Kesra ya. nih dari Kesra udah aktif untuk Share dari Kesra, terus dari Disdaging ya, ini kemarin udah ada nih, Pasar Murah juga udah share di Bandung Sadayana, silakan di-share lagi. Nah, kita bisa, mem kalau memang Sadayana ini jadi database pengguna satu kota Bandung, ini kita bisa broadcast ke semua pengguna, ke semua nomor WhatsApp. Uh, jadi kalau Bapak-Ibu bikin event, ya kita nanti broadcast ke semua ASN pernah kita lakukan saat kita bikin event Bandung Connectivity Bapak Ibu mungkin masih ingat ada nerima WhatsApp dari Pak Wali ini ada event Bandung Connectivity yaitu kita lakukan broadcast langsung ke nomor Bapak Ibu silakan kalau bisa memanfaatkan Bandung Sahdaena kita bisa melakukan fitur-fitur tersebut ada pertanyaan izin bertanya pak apakah ada fitur chat GPT AI di aplikasi sadayana nah, ya chat GPT sendiri memang dibangunkan dengan database yang luar biasa ya nah ini mungkin fitur awal bapak ibu jadi sebetulnya di layanan yang kita kolaborasi dengan eh, live person itu perusahaan Amerika yang terkait dengan chatbot kita itu punya beberapa fitur yang bisa dimanfaatkan termasuk fitur ChatGPT. Nah, itu kita, kita sedang kembangkan di tahun ini. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau bertanya apapun ya. Kalau ini kan berdasarkan kata ya tadi ada misalnya nomor 9 ya kita kembali baso. Kita cari baso nanti keluar muncul baso-baso atau kuliner-kuliner di Kota Bandung misalnya sate apa ya. Itu langsung keluar, itu kan sebetulnya masih berdasarkan mesin AI, tapi AI-nya versi, versi masih masih ringan lah. Nanti, kalau udah deep, ada dia bisa kayak chat GPT, yaitu lebih detail lagi. Nah, sebetulnya, layanan dari person ini bisa kita masukkan kayak PDF, PDF ya, bisa dari kebijakan, firewall, masukin, cemplungin ke uh, platform ini. Dia bisa tahu nih. Perwal ini isinya apa? Gitu. Nanti kita nanya Perwal ini isinya apa dia bisa jawab. Padahal kita cuman cemplungin PDF-nya itu eh, mungkin fiturnya bertahap ya, termasuk juga kalau kita kolaborasi dengan Chat GPT mungkin kita bisa nanti kedepannya beli aja lisensi dari Chat GPT pasang di sadayana bisa itu bisa terjadi. Jadi silahkan manfaatkan untuk saat ini fiturnya. Uh, seperti ini, nanti kita akan share mungkin di Januari, eh di Juni ya. Kita akan coba share bukan lagi di nomor WhatsApp, tapi di DM Instagram. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa mencoba langsung di DM Instagramnya Humas Bandung, sudah tampil uh, chatbot ya, seperti itu. Jadi pengembangannya cepat banget ya untuk uh, AI ini. Uh, Mudah-mudahan. Pemanfaatannya bisa kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin dan termasuk juga permintaan Pak Sekda nih Pak Sekda pingin uh, kalau di apa, pendudukan udah 17 tahun tinggal pakai chat aja dikasih di WhatsApp dia langsung di WhatsApp selamat ulang tahun misalnya atau kita juga sekarang bisa nih kita kan punya database pegawai ya hari ini siapa yang ulang tahun kita udah set dia langsung dikirim Selamat ulang tahun nih dari mesinnya Bandung Sadayana itu bisa. Gitu. Itu nanti Pak Sekda ulang tahun kita ya, kasih SMS atau eh kasih WhatsApp ya kasih WA Selamat ulang tahun atau Pak Kadis, atau Bapak Ibu di perangkat Daerah kepala Kepala dinasnya siapa itu bisa kita lakukan melalui AI ini banyaklah banyak yang bisa dimanfaatkan termasuk kemudahan kita untuk menjawab notifikasi ke masyarakat kan nggak perlu lagi ada operator ya bapak ibu jadi tinggal pilih aja lah pilih aja nih menu ke menu awal kita ingin cari apa ada tinggal cari informasi ini oh ada berita apa aja nih saya kayaknya ingin tahu pak wali sekarang lagi ngapain ya ini bisa dicoba ya berita dan informasi dari kota-kota bandung oke okay, agenda pimpinan nih, nomor 2 ini, ingin tahu ah, Pak Wali, Pak Sekda lagi ngapain ini. Wali Kota nomor satu ya, bisa. Ini emang di share publik ya. Ini di share publik sama prokopim kan, jadi bisa ditanyakan ke chatbot langsung. Oh, yang segini ada apa? Pak Wali lagi rencana eh, kegiatan ini nih. Peresmian kolam retensi, mungkin ya Bapak Ibu di ada yang diundang gitu ya, di sana eh, ada peresmian food Street nih dari UKM oh, ada safari Ramadan seperti itu. Silakan dimanfaatkan ya Bapak Ibu ya. Bisa cari apa saja di sana berita juga ada semua layanan-layanan yang sudah kita integrasikan semua dimasukkan ke chatbot, biar mudah karena kenapa ke depan layanan Aplikasi ini nggak harus download kan sekarang udah pada males hasil surveinya download aplikasinya memenuhi memori ya di HP ya udah pakai WhatsApp aja ke depan mungkin messaging lebih lebih interaktif dan kita bisa jawab juga ada operator juga jika memungkinkan ada operator ya tapi kalau mesin sudah membantu ya kita manfaatkan mesin nanti kalau memang sudah ini bisa ke operator seperti nah, enggak bapak ibu ada pertanyaan lagi terkait dengan Bandung Sadayana termasuk dengan chatbotnya. sudah paham sudah mengerti maksudnya apa ini sudah kita siapkan nah ini juga ada polling ya Silahkan ikut polling dan bapak ibu bisa bikin survei masing-masing juga silakan ya share ini dimanfaatkan, share eventnya, kita ingin ada event sekota Bandung, kita tahu ada event apa aja ada di sini, buku-buku elektronik mau di-share, silakan, ini banyak sekali buku-buku elektronik kita share juga buat bahan bacaan, tadi kalau informasi ada forum, ya silakan share di forum publik service, ingin masuk di layanan-layanan di Bandung Sadayana, website dari Bapak Ibu Mau bentuknya link, mau bentuknya API, silahkan. Kita akan coba develop, e, bertahap ya. Silahkan masuk di sini, seperti itu, atau mau di menu utama di banner. Misalnya ini eventnya, kayak kemarin, PBB nih, ini luar biasa nih, pakai kiris. Kita tampilkan di menu utama itu. Nah, ini juga ada BSM Plus, kita harus manfaatkan nih satu peta ya. Kita tampilkan di menu utama. Itu. Mangga silahkan, ada lagi bapak ibu kita diskusi aja sebelum nanti isoma ya eh isoma istirahat sholat nggak pakai makan kalau untuk yang puasa mangga kita masih ada waktu 10 menitan lah silakan mungkin pak Sekdis ada yang mau disampaikan mangga pak Kita udah selesai nih untuk semua layanan ya, eh semua domain ya. Dari mulai kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan, semuanya mudah-mudahan bisa pahami Bapak-Ibu. Nanti tenang aja, tetap ada pendalaman terkait dengan indikator-indikator yang memang agak sulit dipahami, itu kita akan undang, langsung nanti ada narasumbernya, dari Kemenpan RB maupun dari Akademisi. Kan izin saya minta lagi untuk link YouTube untuk yang sesi ini karena sempat ketinggalan. Siap. Nanti kita recordingnya kita share ya YouTube-nya. Oke. Mau nggak ada lagi Bapak-Ibu? Silakan. Yang masih kebingungan. Harapannya, saya coba share harapannya dari Imonef ini. Nah ini ya, ini harusnya udah bisa update nih. Karena udah beres semua nih. Udah bukan 57 lagi harusnya. harusnya udah 80-90 gitu ya hari ini. Nanti tinggal finalisasi. evidence evidence upload. Udah paham kan semuanya nih. Oh udah 58. silakan Di finalisasi 51 pertanyaannya. Kita masih ada sampai tanggal 14 ya. Untuk tahap 1 Bapak Ibu. Karena nanti tahap dua tim kota akan bergerak ke bapak ibu untuk melakukan penilaian. Jadi ya, videonya kita cek jika nanti bapak ibu ada perbedaan antara tim kota dengan apa yang bapak ibu upload, nanti bapak ibu akan kita pleno ya di depan pak sekda. Jadi nanti terakhir kita punya uh, level kota. Level kotanya seperti apa dari level bapak ibu semua di perangkat daerah. Mudah-mudahan dengan asistensi ini semua bisa paham semua domain SPB. Ada empat domain berdasarkan dengan, uh, Permen PAN, ya 59 tahun 2020. termasuk juga di Capmen PAN-nya terkait dengan cukup teknis. Uh, Indikator-indikator sudah dibahas. Silakan dilihat lagi di link brief nya dibaca-baca lagi. Mana yang belum, mana yang sudah. Silakan lakukan monef masing-masing di perangkat daerah. Bisa satu kali MONEV, nanti kita kita lakukan satu kali MONEV. Oh ya saya share, terakhir mungkin ya, share untuk uh, Evidence MONEV. Nanti saya share di grup ya, Bapak Ibu. Oh, sorry, bukan ini. Hmm. Ini saya coba share. Nah, ini dia, oh, maaf ya, kecil banget. Saya terlihat ya, Bapak -Ibu. ini filenya ya. Saya ini, ini udah ada indikator-indikator yang sudah ada di aplikasi ini. Guidance-nya bentuknya Excel. Ini guidance aja buat bapak ibu nanti melakukan MONEF. ya. Nah ini simulasi nih bapak ibu bisa simulasi di sini. Tapi kalau bapak ibu sudah melakukan di I MONEF, berarti di situ udah ada simulasinya ya kan, udah ada nilai, udah ada grafiknya ya. Nah ini silakan bikin analisisnya per indikator. Nah, analisisnya untuk kebijakan, arsitektur. Nah kita udah paham, misalnya sudah tahu ada perwal apa saja. Ini saya sudah siapkan nih untuk contoh Bapak Ibu ya. ada perwal sekian nah, tindak lanjutnya ternyata harus direvisi perwalnya karena ada arsitektur nasional penutupnya nanti ya kalau untuk melaju dari level 4 ke level 5 itu berarti eh, kita harus ada perwal baru nah, gitu. Jadi tingkat kematangan kebijakan internal arsitektur SPB pemerintah daerah mengalami peningkatan nih dari level 4 ke level 5 karena eh, tadi ya ada perwal baru seperti itu. Ini silakan ada analisis, ada tindak lanjut, ada penutup bikin dalam satu kali eh, monef boleh silakan enggak kalau mam, apa? Eh, udahlah saya mau disatukan aja kak. Tapi kalau mau dipisah-pisah per indikator mangga silakan atau per domain silakan yang mudah buat bapak ibu aja. Nah, ini ini contoh kita di tingkat kota. Saya bikin satu file untuk semua indikator. Di analisisnya indikator ini tuh awalnya kita punya kebijakan ini ditindaklanjuti dan disimpulkan seperti ini. Nah disimpulkan jadi kesimpulannya kita naik nih dari level 2 menjadi level 4 dari level 4 menjadi level 5 ini contohnya seperti itu. di monofi itu dokumentasinya dokumentasi ini kita bikin di surat online ditandatangani sama perangkat daerah eh, dikasih nota dinas ke pak sekda seperti itu. ini contoh contoh ya nanti saya share di grup ya bapak ibu ya contohnya ini semua level ada contohnya mudah-mudahan bisa jadi guidance buat bapak ibu untuk memudahkan, tapi jangan hanya niron, gitu ya. ya. silakan dibaca lagi apa yang jadi kebutuhan di perangkat daerah, silakan digunakan. Tapi kalau untuk yang ini adalah untuk tingkat kota. Sip ya Bapak-Ibu contohnya, nanti kita share di grup. Jadi contoh untuk Monef ya. ada analisis, ada tindak lanjut, ada kesimpulan. Mau dilakukan per domain, mau dilakukan per indikator, atau mau dilakukan sekali silakan tuh uh, bebas uh, bapak ibu bisa bikin nota dinas langsung ke pak sekda pak sekda nanti bisa lihat nih oh progresnya maka derap sudah melakukan atau belum mungkin itu ya bapak ibu izin uh, mungkin ada lagi dari teman-teman diskominfo ada yang mau izin menyampaikan kalau sudah tidak ada uh, dan tidak ada pertanyaan dari bapak ibu mungkin kita cukup sekian ya ada, Bapak Ibu, silakan. Satu menit. Yang mau didiskusikan, cukup. Pak Kadis atau Pak Sekis, ada yang mau disampaikan? Cukup Pak. Tetap semangat semuanya. Ini hal besar yang kita lakukan untuk Kota kita. Eh, apa? Jangan ragu. Ini perubahan terbaik yang bisa kita lakukan. Buat teman-teman semuanya semangat. Kita akan terus melakukan. Monev ini, sampai kita bisa mengalahkan uh, sebut saja namanya Kota Anu sehingga kita menjadi uh, ini yang terbaik, SPBI terbaik se-Republik Indonesia, dan itu bukan mustahil, karena kita sudah mulai, mulai melangkah semangat Pak Ganjar lanjutkan siap, amin, amin atur Pak Sekdis, mudah-mudahan semua yang kita lakukan jadi amal ibadah mohon maaf kalau banyak yang perkataan yang tidak enak, uh, kurang berkenan mohon maaf ada atas kekurangan kami dari panitia nanti kita akan ketemu lagi dari bimtek bimtek selanjutnya per indikator ya jadi asistensi untuk seluruhnya kita cukupkan sekian nohon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tenun bapak ibu mangga belajar sholat zuhur dan ibadah puasa yang melakukan ini ya atunon bapak ibu waalaikumsalam warahmatullah Assalamualaikum izin lift ya Nuhun ya Nuhun Pak Andar hati si resmi beri tiga slot untuk klub Liga 1 Indonesia berlaga di kompetisi Asia musim 2023-2024.